Apa laga deh ikutan? Oke guys, kita mau nyebrang guys ke Pas Taizodoh ya Kita mau naiki pompong guys. matai matai kami deh iya lagi. ya <cituk> <officersicar musiciens> Ini <coughs> Hei, kau diri Dua diri. Satu jam 30. laku itu. Lihat dah aja. Banyak kasih orang enggak Oke okay guys, kita mau berangkat lagi guys. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Hei kandas Hehehe <laughs> <coughs> Oke, okay, kayak inilah suasana, guys, di Pantai Jodoh, guys. Hari ini sangat ramai di lebar ketiga. Banyak, guys, pengunjungnya, guys. Hãy subscribe jadi cewek cipin bunyi keminumannya nih kita <tuk> sehingga <tuk> berat sandar aku sandar aku berat Kedici yang kena oleh ulah kok enggak dia tahu apakah nyelajah cari lo matot Eh mana? Eh mana? Eh mana butuh uang? jadi langsungnya tempatnya. Ini minum ya. Iya. Oh, ada Iyi. ya iya ka tong ini dulu semua mana lancar es? Ini Hey <laughs> sih tuh, ah say, deh di bang, mana Ini enggak. <tuk> Yang ini lemon. Lemon enggak? Jadi udah ada nih. Wah, lot sama su nih. Tuh winner boleh. Pasalnya buat sekolah dia pun. Sepuluh. Cik ni juga. Cepat sahaja buat. Di mana nak belanja? Tuh je belanja. Aduh. <tuk> Aduh. <tuk> Sudah pasang guys Aduh <tipasuk> <tipasuk> ngomong bikin hanya ada ada yang datang kan? Halo 1 2 3 Oke. <laughs> Hai. ayo yuk aja nih sampai jumpa eh kamu, hendak di mana sini ya? tambah langsung rumah saya di depan sini kan, Pak. berapa jam, Hah? Temu satu jam lebih. Ngay ngay ngay ayo ngay ayo ngay tiga, ngay Buatannya, ya, ada dulu, ya. ya hubungan nih hah? apa ya? hubungan hehehe bawa pak hahaha hahaha situ